Ya, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tambahan mengenai olah nafas uh, body scan ya. Ada yang sampai takutnya olah nafas ini karena ada keterangan ya bahwa bisa merasakan sakit, tubuh kayak disilet-silet gitu ya. Tidak harus merasakan seperti itu dan belum tentu seperti itu ya. Malah nanti bisa ketagihan kalau merasakannya nikmat banget. Nah, tapi rasa apa? atau kenapa jadi bisa merasakan? Ya karena kita tutup mata, enggak mikirin apa-apa. Lalu kita mulai merasakan tiap jengkal organ tubuh kita. Nah, setiap hari ya dilatih dengan berbeda perasaan dan pikiran. Misalnya hari ini kita memang betul melatih perasaan ya untuk merasakan rasa jari tanpa digerakkan. Kalau belum bisa ya gerakin dulu enggak apa-apa ya. Oh ini jari saya. Terima kasih. Nah, waktu merasakan itu boleh Tuhan, terima kasih buat Tuhan ciptakan jari saya. Jadi kita jangan mikir kerjaan, mikir utang, mikir tagihan, mikir apa. Tutup mata. Lalu audio saya berbicara apa, ibu dengerin. Tapi di hati berbicara yang lain itu bisa. Ya, hatinya itu bisa kayak apa mengucap syukur. Termasuk misalnya punggungnya sakit, rasakan punggungnya. Ada yang bertanya boleh nggak dipegang? Boleh. Tuhan terima kasih, punggung saya akan sembuh. Ada mekanisme regenerasi sel, kesembuhan alam, gitu ya. Tapi terbaik sebenarnya tidak bergerak apa-apa, ya. Tapi kalau mau, pas merasakan dengkul, pegang dengkulnya, tumpang tangan, boleh juga, ya. Mau yang pankreas, jadi kayak pegang, taruh tangan di sekitar pankreas, ya itu, itu boleh. Boleh juga untuk kemampuan membayangkannya makin kuat. Ya nanti saya post misalnya di grup ya. saya janji hari ini tak pos ya. Cara kerja jantung ya animasi pendek kok cuma tiga empat menit ya ambil dari YouTube juga aja gitu ya tak postingnya. Jadi menjelaskan bagaimana oksigen masuk dari hidung lewat jalur ke paru-paru di paru-paru diambil pindah ke jantung dipompa lewat jalur ini nyebar secara animasi. Nah waktu pola nafas bisa membayangkan itu ya maka membayangkan tubuhnya lebih jelas. Anda bisa belajar biologi mengenai kerangka tubuh dengan otot-ototnya, bagaimana dia bergerak. Lalu membayangkan, waktu membayangkan itu ketika bayangin bayangin eh, tubuh biologis kita, gitu ya, dengan tulang-tulangnya, dengan sarafnya itu boleh juga. Ya kita fokus pada tubuh kita, pada diri kita. Nah, karena kita fokus merasakan, nggak mikir yang lain, maka sering merasakan sakit. Kenapa? Penjelasannya banyak banget dari berbagai versi. Ya, nanti saya akan singgung-singgung juga versi yang lain. Ya, tentu ini versi di mana saya belajar. Ya, John Gabbard, ada versi dari Sensi, ada versi dari yang lain gitu ya. Nanti saya singgung-singgung yang lain, tapi yang John Gabbard adalah karena kita merasa melatih kepekaan, kalau kita merasakan organ tubuh, jadi diterima secara laporannya. Ya, kalau nggak merasakan, jangan-jangan kepekaan kita sudah dibunuh sama analgesik obat-obat anti rasa sakit Nah sekarang saya mau tunjukkan ya sambil dibahas ya walaupun sudah dipost di post di grup tapi de facto kayaknya jarang juga yang buka belum lagi ada aduh bukan ada lagi banyak ya anggota WA Group ini kan Pak saya udah 75 tahun 78 tahun itu bukanya gimana <laughs> dikasih link untuk beli ini strap ya nggak bisa pak bapak aja yang beli nanti tak bayar ke bapak waduh saya jadi repot itu ya minta anak minta cucu gitu ya nanti ini untuk untuk berikutnya kita gerakannya pakai strap ya supaya kita ada lima macam ya lima jenis gitu ya waktu kita tarik nafas gitu kita ya atau terbentuk tangan itu nanti ya minggu depan nah juga saya kasih link itu apa namanya PDF waduh pak itu diapain tak bisa klik dah bisa buka waduh mungkin gadgetnya yang nggak ada Acrobat Reader atau memang Gaptek kalau gitu oke okay deh ya, saya jelasin aja ya hari ini saya jelasin eh, penjelasan ini ya nanti kali ini tanya jawabnya kita skip kalau waktunya nggak ada ya nah jadi ini adalah tulisan dari John Kabat-Zinn kalau saya kan menggunakan olah nafas, olah nafas, olah nafas, gitu ya, olah napas scan. Nah kalau John Kabat-Zinn itu menggunakan kata meditasi, ya. Jadi waktu saya belajar sama pengajar dari John Kabat-Zinn, sertifikat, ya, bersertifikasi, certified, ya. Pak Sugeng Waluyo dari upakara Bakti, saya tanya, Pak boleh nggak saya mengajarkan orang lain boleh, tapi sebutkan sumbernya bukan nama saya yang disebut Pak. itu makasih selama ini enggak pernah nyebut sebutkan Jon Kapatsin karena ilmunya saya dari dia. Bukan ini bukan ilmu saya. Dan enggak boleh diedit-edit ya. Jadi kita jujur sumber kita dari mana. Nah, ini ya. Ini yang tadi kita lakukan ya dengan pola napas body scan. Kita merasakan dari kaki kiri dari ujung kariki, kaki ke tumit ke kaki terus begitu dan seterusnya. Nah, itu kita sudah praktekkan saya sudah enggak jelasin aja ya. Nah, sekarang perasaan yang sering muncul pengen segera kabur pengen segera pergi pengen segera berhenti gitu ya Oke langsung pada tabel aja agar jelas nah ini dia ya waktu kita merasakan tubuh kita olah nafas body scan ini yang kalau mau dampaknya kuat ya itu teman-teman melakukan setiap hari 30 menit setiap hari yang punya waktu lagi boleh 30 menit pagi 30 menit malam yang punya waktu lagi boleh tiga kali sehari 30 menit sampai mencapai jumlah 40 jam. Jadi kalau setiap hari 30 menit akan selesai 80 hari. Selesai setiap hari satu jam akan selesai 40 hari ya. Nah, nanti setiap harinya ada muatan yang berbeda, saya jelaskan selanjutnya ya, nggak akan bosan karena beda beda muatan. Nah, perasaan apa yang bisa muncul misalnya ya, tergelitik ya, litik ini kayak kesemutan. Bisa panas, tapi ter terbakar. Bahkan juga ada yang jantungnya berdebar-debar, tapi kebanyakan justru jantungnya akan pelan, ya. Bisa merasa tegang, aliran rasa sakit, bisa seperti ter tersengat. Ya, bahkan orang lain bisa kayak merasa tersilet, ya. Terus terpotong, ter tegang atau kebalikannya merasa santai. Bisa merasakan ini sensasi fisik yang muncul, ya kasar, kaku, gemetar, kesuban, mati rasa, berdenyut, ketarik, sakit. Seperti tumpul atau bahkan tajam, bisa bergetar, bisa berkeringat sekali tapi bisa haus sekali. Maka saya juga selalu menyediakan uh, air ya untuk saat eh uh, sebelumnya minum, selesai itu minum, habis itu bisa ke toilet, cek pH urin ya, biasanya naik menjadi sekitar 7 sampai 8 bahkan bisa 8 lebih emosi yang bisa muncul, enggak sabar, ngapain, ya, Pak kayak ngajak orang gila aja suruh ngerasain dengkul, ngerasain jari ya. <guruh> pengen berhenti gitu ya. bosan gitu bisa ya. Saya cerita sedikit deh ya. Saya ini kan orangnya hiperaktif sebenarnya ya. Enggak bisa diam. Pecicilan orang Jawa bilang, ibu saya itu leh kok. Pecicilan ini mbok menengo sedelok kae. Mbok kamu tuh berhenti sebentar aja. Karena waktu kecil kalau saya makan, nih makan gitu ya udah kemakan sesuap sambil guanya itu saya ambil tas betulin barang rapi ini lu gua le? kamu tuh duduk ibu saya tuh bilang begini aku nonton nonton kowe mumet leh aku nonton kowe mumet leh itu ibu saya lah istri saya aduh kamu tuh nyetir jeter ya nyetir gitu loh ya nyetir kok pakai kaos kaki, pakai sabuk, pakai dasi. Anda pernah lihat itu? Arumannya Mr. Bean. <laughs> saya bilang, ya, efisien waktu kan? Masa cuma nyetir, kan bisa sambil yang lain <laughs> Oh, kamu di luar negeri bisa ditangkep. gitu gitu ya. Saya tuh bisa diam. Ya, bahkan saya itu kalau kuliah, magister pendidikan saya kan magister itu pendidikan. dokter saya teologi tapi spesifiknya adalah kebahagiaan bidang keluarga. Jadi saya bisa kuliah waktu pendidikan, ya itu saya diajari mengenai filsafat pendidikan, saya sambil ngetik buku parenting. Jadi saya bisa mendengarkan kuliah, tema A, saya ngetik buku tema B, dan saya kumlat ya, lulus ya. Bahkan saya bisa ngelukis tangan kiri, tangan kanan beda. Tapi saya belum bisa melukis pakai kaki. Anda lihat YouTube ada orang lebih talent lebih multi talent lagi tangan kiri tangan kanan kaki kiri kaki kanan melukis bareng-bareng. Objeknya beda. <laughs> Kalau objeknya sama kan, kan ini ya sama kan? Anda begini aja pak. <laughs> ini begini tapi ini begini. <laughs> ini susah gitu ya. Nah saya itu orangnya nggak bisa diam. Sambil sambil ngapain ngapain sambil ngapain ngapain gitu ya. Nah orang seperti saya tiba-tiba ikut kelas tutup mata tangan dibuka taruh di atas paha bayangkan jempol kaki ini gila ini kayak orang nggak punya waktu aja gitu ya kayak orang gak punya kerjaan aja gitu ya itulah rasa yang bagi orang yang model kayak saya hidraktif enggak sabar pengen segera berhenti tapi saya paksa gitu ya saya paksa-paksa untuk diem sejenak kita merasakan organ-organ tubuh. Oke, saya lanjutkan lagi ya. saya saya jelaskan mengapa sekaligus bisa rasa bosan, pengen berhenti, tapi bisa kebaliknya ada rasa senang. Nah, kenapa ingin terus olah nafas atau meditasi? Kenapa? Karena merasakan aliran energi yang enak. Ada banget rasanya, angetnya bukan anget sakit gitu ya, angetnya anget nyaman ya. Pikiran, wah, bisa bergejolak ke masa lalu. Ya, atau ke masa depan gitu ya mau ngapain mau ngapain mau ngapain inget masa lalu pikirin orang lain waduh banding bandingin waduh yang paling banyak itu pikiran kacau ya. rencana ya habis ini ini apalagi saya nih saya nanti saya jam 7 lebih ya berangkat ke airport Surabaya maka olahraganya hari ini tak stop aja kita nggak pakai olahraga nanti saya di airport akan uh, olahraga pikiran yang muter terus ya bahkan hal-hal yang lain Nah, sekarang saya jelasin lebih detailnya Oh ya tadi bilang soal airport sekaligus buat cerita atau teladan ya kalau saya di airport nunggu boarding itu saya nggak main HP ya kalau saya olahraganya masih kurang kan saya ada jam ya untuk mengukur jumlah langkah saya kalau saya usahakan 10.000 langkah tapi minimal ada 4.000-5.000 yang tanpa berhenti ya nanti kita ber, berjalan akan nambah terus itu ya itu 6.000-5.000 enggak berhenti maka kalau saya di airport boardingnya masih ada waktu satu jam lagi dari terminal 3 ya, itu dari kit 11 sampai kit 28, itu kira-kira 15 menit. Nah, itu berjalan. 14 langkah, tarik nafas, buang nafas. Empat-lima langkah tarik, empat-lima langkah buang. Terus, bola balik bola kebalik, rangsel ditenteng, cek. Jalan satu kali lima menit, ada waktu lagi tiga menit, ada waktu lagi empat menit, ada waktu satu jam, ya dapat enam ribu langkah, ya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa rasa-rasa tadi bisa muncul. Penjelasan dari versi John Capadzian dulu, ya. Karena saya ulangi lagi, kepekaan kita dilatih dan kita merasakan, sehingga itu bagus supaya kita bisa meresponi rasa. Ada rasa karena ada masalah. Kalau rasanya sakit. Ya, kesemutan diingin, kayak semut bergerak, bahkan lebih parah lagi kayak coro bergerak, kayak ditusuk jarum, kayak disilet, kayak sakit, keras, merengkel, itu berarti ada masalah di situ. Nah, kalau ada masalah, maka diresponi. Masalahnya di, apa, respon kita mencari ilmu pengetahuan atau pendapat medis klinis tentang hal itu. Ya, Wih, rasanya di bagian prostat, oke, ke dokter, atau cek Google. Makanan yang baik buat prostat. Jadi kita terapi dengan makanan yang sehat. Terapi yang lain adalah pikiran untuk mengendalikan rasa itu. Seperti Jongkabat ini bilang rasa itu kayak bayi yang kita miliki. Dipeluk saja sampai dia nggak nangis lagi, ya sampai rasanya hilang. Nah, sekarang yang saya mau tambahkan adalah penjelasan dari versi yang lain. Versi namanya penjelasan dari sisi hormon atau enzim, ya. Jadi tubuh kita ini kalau disingkat ying yang, orang Korea bilang ya, atau panas dingin, energi panas energi dingin. Tapi kalau pakai hormon, namanya hormon baik hormon tidak baik, hormon kasih hormon jahat. Ya, walaupun ini bukan istilah yang tepat, tapi menyederhanakan. Apa itu hormon kasih? Kalau kita gembira, namanya endorfin. Kalau kita sukacita gembira endorfin, rasa aman tenang banget serotonin. Kita cinta kasih melatonin, cinta kasih ada unsur hubungan suami istri lawan jenis, oksitosin. Kita terangsang dopamin, masih positif, ya. Antusias adrenalin. Kalau marah kortisol. Tercewa kepahitan, benci epinefrin. Kalau kita takut sitokin. Makanya ada badai sitokin. Nama sitokin terkenal waktu covid. Jadi begitu ketakutan, badai sitokin naik. Makanya olah-olah olah nafas, jangan takut ya. Takut sakit, takut nanti jodoh jantungnya naik di atas 120, ada yang beres 140. Pak saya 140 di jantung. Padahal nafasnya pelan-pelan. Aduh, jangan takut, jangan takut dengan rasa sakit. Ya itu anak kita peluk aja ya sitokin. Makanya orang COVID ketakutan mati, sitokinnya naik. Waktu sitokin naik, imunnya drop. Waktu imun drop, sistem imun kok kacau. Waktu sistem kacau, antibody malah menyerang dirinya. Misalnya, yang diserangnya yang diserang, misalnya pankreasnya, ginjalnya, jantungnya, maka pernah ada kan laporan otopsi orang COVID. COVID-nya kan di paru-paru, lalu ada muncul itu bukan mati karena COVID ya, karena yang rusak, yang bonyok, yang ancur, malah justru uh, ginjalnya, pankreasnya gitu ya, dan juga termasuk paru-parunya. Tapi nggak diserang COVID gitu ya, itu namanya diserang oleh tubuhnya sendiri, antibodinya, kenapa bad Desi begitu kan, Ini untuk untuk itu yang saya dengar gitu ya. Hanya untuk menjelaskan bahwa ada hormon baik, ada hormon tidak baik. Tapi sebenarnya, istilah "baik tidak baik" ini kurang tepat, ya. Kayak kolesterol baik dan tidak baik itu kan kurang tepat, ya. Yang tidak baik, buang kotoran. Yang baik, bawa makanan. Ya, dua-duanya baik, <gurlukan> hanya istilah aja, ya. Jadi bukan bukan istilah medis, ini istilah awam untuk menjelaskan. Nah, apa hubungannya sekarang dengan kita olah nafas? Saya jelaskan dulu soal sakit. ya. Waktu orang itu pikirannya negatif, perasaannya negatif, takut misalnya, ya gampangnya takut. Kenapa takut? Ketemu anjing besar, ketemu ular, ketemu macan. Apa yang terjadi? Tubuh kita masuk pada mode, mode, sistem, sistem fight, sistem berantem, atau sistem lari, sistem kabur. Ya kita tegang. Kalau bicara Autonomic Nervous System, nah ini beda pendekatan yang berbeda. Maka Autonomic Nervous System itu ada simpatik Nervous System dan parasimpatetik Nervous System. Nah, ini sebenarnya paling dekat dengan olah nafas. Nanti kita jelaskan di modul Autonomic Nervous System. simpatik Nervous System itu tarik nafas. Parasympathic Nervous System itu lepas nafas. Nah, waktu Anda nyebrang jalan, mau ditabrak, Anda tarik nafas. Anda fokus fokus ya eh macet kena deadline takut kita lebih banyak menariknya daripada melepasnya ya mau ditabrak mobil kita kan pasti tarik nafas fokus dong atau begini mau ditabrak mobil ha -ha. ya cengkeh ketabrak ya, kerjaan sudah selesai baru ha -ha. nah ini gampangnya ya ha -ha. ini namanya parasimpatetik nervous system tarik nafas hmm, fokus Deadline macet, kejar target, perhatian itu simpatik, nervous system, tarik nafas, simpen, lep, itu siap berperang. Itu namanya lepas glukus. Nah, kembali ke cerita tadi, ketemu macan, ketemu anjing. Waktu kita takut, kita mulai melepas glukus. Makanya orang marah juga marah, gitu ya? Marah, lepas glukus. Makanya waktu marah gulanya naik. Sebenarnya kolesterol tinggi, nggak masalah. 300 nggak apa-apa, Pak. Betul. Nggak apa-apa. Kita butuh kolesterol untuk hormon. Benar. Untuk produksi hormon. Betul. Tapi selama gulanya rendah. Aman, Pak. Saya nggak diabet kok, Pak. Gula saya 200-300. Nggak masalah. Dan kita butuh kolesterol. Betul. Betul. Selama gulanya rendah. Iya, Pak. Saya nggak diabet. Betul. Tapi kalau Anda marah, ya Anda marah, kortisol dilepas. Waktu kortisol dilepas, kortisol menekan insulin. Ya, karena waktu marah itu siap berperang, maka tubuh siapkan energi, maka gula dilepas. Dan gula ini supaya tetap tinggi, kortisol dilepas, kortisol menekan insulin. Maka waktu marah gulanya tinggi, ketemu dengan kolesterol tinggi. Ah, kental darahnya ya, stroke gitu. Makanya tetap dokter itu ada benernya, bukan ada benernya, ya lah kalau belajar ratusan tahun ya. Ada batas atas kolesterol teman-teman yang diet keto, diet protein kadang mengabaikan batas atas kolesterol ya hati-hati ya selama seumur hidup nggak pernah marah nggak apa apa kolesterol tinggi tapi itu marah siapa yang menjaga kita nggak pernah marah gitu kan nah yang menjamin ya kalau kita olah nafas terus sadar setiap tarikan nafas kita nggak akan marah tapi anggap aja nih, kita takut kita marah ya kita lihat ada anjing galak kita mau lari maka disiapkan energi kemana energi disiapkan? Waktu kita takut, waktu kita marah. Ya, kalau kita marah, mau berantem, energi disiapkan ke otot. Ya, otot-otot kita dipenuhi dengan energi. Ya, nah nanti marahnya selesai. Ya, balik lagi. Ya, kan macetnya selesai, balik lagi. Kerjaan selesai. Maka ada sering-sering bernafas. Itu boleh ya, yang bukan jenis meditasi. Involve tarik nafas sampai perasaan juga ya begitu ya itu ada pengaruhnya nanti satu-satunya turun oke saya jelaskan dulu waktu kita takut marah maka energi dipersiapkan larinya kemana ke otot nanti kita udah nggak marah lagi ya ditarik lagi ya nah sekarang kalau marahnya sekali-sekali nggak -sekali masalah khawatirnya sekali-sekali nggak -sekali masalah Gelisahnya sekali-sekali enggak masalah. Ketakutannya sekali-sekali enggak masalah. Tapi sepanjang hidup, kalau enggak takut, khawatir. Enggak khawatir, gelisah. Enggak gelisah, putus asa. Enggak putus asa, benci. Enggak benci, kecewa. Enggak kecewa, kepahitan. Enggak kepahitan, masih kecewa. Perasaan negatif semuanya, sehingga kita kayak orang siap berantem. Maka energi tubuh larinya ke otot. Karena lari ke otot, Energi itu harusnya ada di jantung, di pankreas, di otak, di organ-organ vital. Makanya orang yang marah terus-terus, gelisah terus-menerus, sedih terus-terus, pusing terus-terus, mikir terus-terus, mumet terus-terus, organ-organ tubuhnya kekurangan energi. Ya, Karena kekurangan energi menjadi sakit. Nah, ini penjelasan satu sisi ya, karena sisinya banyak banget. Ya, Nah, sekarang kita hubungannya apa keolah nafas? Pola nafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, kalau kuat. Lepaskan lagi pelan-pelan, ini menyeimbangkan simpatik dan parasimpatetik nervous system. polah nafas yang imbang, tarik 12 detik, pelan-pelan, buangnya 12 detik, pelan, -pelan. Yang bisa enam detik ya tariknya enam detik pelan-pelan lewat hidung keluarnya juga lewat hidung. Gak bisa panjang pak coba ditak tangannya terbuka ya walaupun beragama nggak usah doa dulu kali ini doanya tangannya terbuka sampai doa lebih panjang daripada begini ada begini tarik nafas ini kecap pendek ada buka tangan lebih panjang mulut ditutup coba senyum tarik nafas lewat hidung bisa lebih panjang juga ya tariknya lewat hidung buangnya lewat hidung lidah lidah tekuk lidah tekuk tekan ke atas ada ya waktu olah napas body scan dan seterusnya dua minggu ini pokoknya kita lupakan bimbel dulu ya waktu belajar ya kita tarik nafas, lewat hidung buat lewat hidung buangnya begitu pelan sampai kemarin saya di saya punya ada benang kecil tak taruh di depan mulut saya, enggak bergerak. Jadi bukan, gitu, tapi nafasnya pelan seolah-olah kayak ditelan sendiri nafasnya. Ke arah ulu hati. Padahal bukan ditelan sih. ya Kalau tarik nafas pelan-pelan, uang pelan-pelan, hidungnya ditutup. Ya, enggak bisa. <laughs> itu bukti bahwa keluarnya lewat hidung juga. Cuma begitu pelannya, sampai, enggak keluar begini, pernah lagi, support kemana ada, ada Ya, jadi sorry, buang benang buang nafasnya begitu pelan sampai tidak bergerak ya ini tak taruh ya saya tarik nafas dulu ya Tarik lagi ya, kalau tadi nggak buang, saya enggak bisa tarik lagi. Nah, kalau yang buangnya lewat hidung terlalu kenceng, misalnya saya tarik nafas. Nah, begitu dibuang, bung ketendang ya kan? Ini enggak ya? Delapan detik itu apa? Eh, ininya enggak, enggak ketendang ya? Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, tarik nafas, nggak kuat pakai tahan sebentar. Boleh kalau nah hanya delapan detik, berarti nafas segitiga itu yang dilakukan oleh titipuspa ya dan juga dengan gavila yang kanker gavila stadium 4b ya tidak kemo, tidak nasi, sembuh ya tarik nafas pelan pelan tahan buang nafas pelan pelan satu hari tiga kali setiap kali satu jam jadi kalau teman teman dari 30 menit merasa lama ya lanjutkan sampai nanti bisa satu jam ya kalau bersila susah duduk duduk susah tiduran sandera di sofa tapi terbaik adalah duduk dengan posisi tegak kakinya jangan gantung ganjil kursi nah sekarang saya lanjutkan mengenai rasa tadi ketika orang kebanyakan marah stres segala macam maka energi ke otot maka organ-organ tubuh menjadi kekurangan energi kalau kita sekarang pakai teori energi gitu ya kalau pakai teori oksigen ya sama kekurangan oksigen, begitu ya. Maka waktu sakit badan, badan jadi sakit. Lalu kita olah nafas, kita menyeimbangkan nafas. Menyeimbangkan nafas itu secara autonomik nervous system maka simpatik dan parasimpatetik itu imbang. Kalau ini imbang hormonnya imbang. Nah diiringi dengan keseimbangan hormon, hormon nggak kacau lagi, otak in nggak kacau lagi. Lalu rasa sakit itu karena di situ lapor, ya. Mungkin pundaknya ini selama ini malah kebanyakan energi, karena kita kebanyakan kerja. Kerjanya mengeluh lagi. Aduh, tugas saya berat banget, ya adik-adik, orang tua, mertua lagi. Eh, ipar juga itu minta sumbangan. Duh, berat banget. Ganti. Tuhan terima kasih. Tanggung jawabku luar biasa dan mulia. Tuhan ciptakan saya untuk berguna bagi begitu banyak orang, adik, kakak, ponakan, ipar, mertua, menantu. Terima kasih Tuhan, aku orang yang mulia. Tuhan pasti cakap menanggung bebanku, ma ma ma memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatanku adalah kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, gitu ya. Waktu kita selesai olah nafas, kita bisa tepuk-tepuk pundak, -tepuk gitu ya. Penceng aja kalau sakit tepuk lagi, gitu ya termasuk juga kalau misalnya tadi sakit ya waktu lamas body scan gitu kok pundaknya sakit begitu selesai kasih dia tepuk tapi bukan tepuk hukuman ya tepuk semangat ya tepuk sugesti nah ini sugestinya penting ya kata-kata positif tadi ya, pundak saya sakit karena selama ini kelebihan beban dan saya menganggap pekerjaan adalah beban tapi sekarang tidak Pekerjaan saya adalah tanggung jawab dari Tuhan yang mulia untuk saya berguna dalam hidup ini. Saya akan mengenang nanti pada masa tua saya dengan bangga bahwa saya berguna bagi adik-adik, kakak, keponakan, tante, iik, cici, a, dan semua keluarga besar saya diberi tugas dan pasti Tuhan beri kekuatan kepada saya untuk saya menjalankan semua ini. Ini kebanggaan saya, bukan penderitaan saya. Ini kemuliaan saya, gitu ya. Jadi sudah terapi nafas, terapi pikir, gitu ya. Nah, kembali lagi ke soal sakit tadi. Karena selama ini bisa kekurangan energi atau kelebihan energi. Lalu waktu olah nafas, apa yang terjadi? Keseimbangan. Nafas keseimbangan hormon, lalu dengan olah nafas yang teratur tadi, maka yang terjadi sebenarnya kalau jadi pendekatan John kapacit, seperti seorang dokter, sirkulasi darahnya lancar. Itu. Nah, kalau pendekatan sensi, maka energinya lancar. Karena dalam tubuh kita itu ada titik-titik energi, di mana energi itu tersumbat, maka di situ mulai memecahkan sumbatan maka bisa rasanya kayak disilet, bisa kayak geringin, kayak ada semut bergerak karena energi yang tersumbat mulai dijebolkan. Sebelum jebol akan sakit terus, maka terus gitu ya pendekatan dari Sensi pakai penggunaan istilah energi gitu ya. Pendekatan dari kedokteran ya dari John Capshin atau Lukas Dr. Patricia Garbang ya dia menggunakan istilah peredaran darah. Atau saraf, maka tadi kita olah nafas, bayangkan otak, kita membayangkan aneka otak, lalu membayangkan otak ini keluar ke kortek dekat leher, menyebar ke seluruh tubuh. Nah, disinilah kekuatan pikiran dan perasaan. Kita membayangkan saraf, kita membayangkan dari jantung keluar darah ke pembuluh darah, Jaringan saraf ada, jaringan pembuluh darah ada. Kita bayangkan oksigen mengalir ke situ, boleh ya. Kalau pacin menggunakan kata alirkan oksigen, ya mungkin nanti yang pengajar dari senji bayangkan energi positif mengalir ke situ gitu ya. Beda kalimat aja. <laughs> Sebenarnya yang dilakukan ya ya begini, ya ya begini tutup mata, tangan terbuka, tarik nafas pelan pelan, buang pelan pelan. Yang beda aba abanya aja kalimatnya aja yang satu bilang alirkan energi ke sana energi kesembuhan atau mungkin bahkan berkata energi dari alam semesta. Yang saya ya kan saya kalau energi alam semesta energi apa ini gitu ya energi cahaya saya orangnya banyak bantah ya mohon maaf ya kenapa ya tidak bukan sombong tapi cerita ya kan saya lebih bilang dokter saya itu selain pendidikan. Dokter teologi ya, jadi banyak belajar teologi. Jadi kalau dibilang ini energi alam semesta, tunggu di alam semesta ada tuhan ada setan. <laughs> ini energi dari cahaya, eh setan itu Lucifer itu malaikat terang, cahaya terang, cahaya palsu, gitu ya. Jadi otak saya kalau pakai kata-kata begitu gak nyaman, gitu ya. Malah bisa mikir macam-macam, wah -macam. ini setan ini, ini setan ini, gitu ya. Banyakin cahaya putih, eh, tunggu loh, itu kuda putih anti antikris. <laughs> Jadi, jadi otak saya malah jadi nggak bisa, maka saya lebih sering yang kata-kata bukan energi tapi oksigen mengalir ke seluruh tubuh ya pembuluh darah menjadi lancar bayangkan di tempat yang tangannya kebas pembuluh darahnya mulai terbuka, nah ketika terbuka maka merasakan tuh yang namanya kayak keringinan kesemutan kayak coro bergerak anggap aja kalau ada pergi ke dokter rumah sakit ya dipasang kateter dipasang apa yang bisa bergerak masuk itu ya wih, itu dia kira-kira begitu penjelasan bahasa awamnya tapi setiap kelompok punya pendekatan dan saya mau mencoba untuk fair <tuh> dalam arti bahkan nanti tanggal berapa bulan depan tahun dua minggu lagi saya akan panggil guru senci juga ya untuk menggunakan istilah-istilah dari mereka ya untuk kita mendengar bersama-sama ya lalu penjelasan logisnya karena Ya, yang mengajarkan senci juga seorang profesor, akan mendapat hadiah penghargaan kesehatan dan penjelasan ilmiahnya. Jadi kita fleksibel untuk mendengar berbagai macam pengajaran. Termasuk waktu saya dulu sekolah teologi, ya, kan kita belajar perbandingan agama. Saya dengerin Islam gimana, saya dengerin Buddha gimana, supaya saya menghargai juga. Akhirnya saya mengambil keputusan kan untuk saya memilih yang ini. Maka, dalam modul pola hidup sehat ini, kalau yang holistik ada Pak Ustadz Saiful Karim, beliau itu pemimpin pondok pesantren. Waduh, si ibunya umatnya datang konseling, makanya dia beliau tidur cuma 2-3 jam sehari. Tapi dia sempetin olah nafas 1 jam. Yang menurut beliau, olah nafas 1 jam, meditasi 1 jam, itu sampai dengan tidur 4 jam. Itu nggak tahu deh, berapa udah berapa belas tahun tidur cuma 2-3 jam. Umatnya dua, Minta didoakan, minta kesembuhan. Dan ya, doakan orang-orang sembuh. <laughs> ya, Pak Ustadz yang moderat sekali, kita ngobrol soal Injil dan seterusnya. Ya, jadi kita fleksibel di otak kita. Oke, okay. termasuk juga fleksibel dalam hal pelajaran kesehatan. Dalam hal kesehatan, saya ada perbedaan dengan Pak Yohanes Sunardi. Pak Yohanes Sunardi berbeda dengan Pak Bowor bukan untuk bikin Anda bingung, ya, tapi saya hadirkan semuanya. Anda dengar dari semua sisi, ya, asal sisinya itu. Bukan nawur, tapi paling nggak cuma beda sisi logikanya. Yang satu dekati dari sistem hormon, satunya sistem energi, satunya sistem pembuluh darah. John Kabatshin lebih banyak pendekatan dari karena dia psikiatri, perasaan. Maka malah John Kabatshin itu nggak ngajari itu soal saturasi, pH meter, Enggak. ya. Bahkan nggak ngajari juga sebenarnya soal tekuk lidah. Ya, tekuk lidah itu baik teko pada jawaban Lukas Rohud sensi itu tekuk lidah ya kalau junkabsin mau lidah apa saja perasaan kamu sembuh kamu sembuh jadi dia lebih kuat pada hati itu sumber kehidupan gitu ya tapi secara teknis ternyata lidah ditekuk bisa dijelaskan memperlancar produksi enzim hormon secara sensi pertemuan titik energi yang nanti akan kita dengar hadirkan ya pengajarnya yang juga bersertified ya resmi dari lembaga di Indonesia ya Nah setelah kita merasakan kenapa begitu maka kita terus latihan ya dalam latihan tadi kita olah nafas Nah nanti kalau kita udah dua kali ya teman-teman mungkin mudah lima enam kali Pakai audio saya tadi, nanti kita ganti audionya. Makanya saya sebut dengan beda muatan. Nanti kita masuk modul yang lain, nafasnya sama, tapi kita sudah mulai pindah nggak merasakan fisik tubuh, tapi menjadi olah hati, olah pikir. ya Olah hati itu ketika masuk mulai inner healing, luka-luka batin, ini John Kabat kuat di sini. ya Maka tubuh ini misalnya 14 hari cukup bahkan tujuh hari cukup, ya selama tujuh hari berturut-turut melatih kepekaan rasa, body benar body scanning. Nanti kita body scanningnya hanya tiga menit, dua menit, lalu olahraga dua menit, tiga menit, enggak tiga menit, ya tapi terus baru kita olah hati, olah pikir, hatinya yang diolah, mindsetnya yang diolah, pikir yang diolah. Kalau John Kabajin lebih ngumplek-ngumplek di situ, ya kita lanjutkan nanti modul, -modul selanjutnya selanjutnya ke sini kita kan akan sampai. Ya. nah Kembali lagi, jangan terlalu takut juga. Dengan kalau akan muncul sakit, ya, karena tidak hanya sakit, ya, saya tayangkan sekali lagi sebelum saya jawab pertanyaan yang lain. Ya, jadi kalau nanti kita makin sehat, maka di sini dikatakan akan bisa ingin terus bermeditasi. Iya, kenapa? Kesenangan, kenapa senang gitu, ya? karena ada rasa kenikmatan yang muncul. Jadi ini berbagai emosi yang mungkin muncul, ya. Nah, kita harus menghindari emosi-emosi negatif, enggak sabar, pengen berhenti, sedih, marah, frustasi, kok enggak sembuh-sembuh, kenapa? Nah, tapi nanti kita jujur rasa nikmat, rasa senang, ingin terus meditasi, menjadi bangga, gitu ya. Jangan menjijikkan nah, dan seterusnya. Pikiran kita hanya pada saat ini. Maka ketika kita bisa menguasai pikiran, perasaan kita, pada saat itulah sebenarnya tubuh kita ini, kalau saya hubungkan tadi kembali ke soal fight mode. ya Orang marah, maka energi terkumpul di otot, energi nutrisi yang ada di organ-organ kekurangan akan menjadi sakit. Nah saat kita olah nafas dengan tenang, semuanya dikembalikan pada keseimbangan. Keseimbangan hormon, keseimbangan sistem, semua sistem berjalan, semua organ tubuh mendapat porsi energi, nutrisi sesuai dengan porsinya masing-masing, badan kita segar luar biasa. Ya, nanti hasilnya ya kalau saya udah ngalamin ya, obat diabetes lepas, insulin lepas, ya kacamata normal, nggak lepas, nggak pakai kacamata. Sakit pinggang saya sembuh. Saya sempat juga tuh frozen shoulder tuh. Saya pikir asam urat ya, tapi belum parah banget. Asam uratnya loh normal, cuma lima koma. Kalau laki-laki kan boleh sampai tujuh gitu ya, sampai lima koma. Tapi kenapa pegel gitu? Ketemu orang, ketemu besan, ngomong soal frozen shoulder, ciri-cirinya, temannya juga begitu, dioperasi. Waduh, oh ternyata saya kurang kasih sugestinya ya berpikir bahwa hidup ini beban masih ada walaupun udah tapi masih ada sedikit berpikir bahwa udah tanggung jawab saya banyak banget gitu ya dong? saya anak nomor dua tidak seperti anak pertama ya walaupun itu sudah lama berlangsung semuanya dulu ya berangkat sama, mereka sama mereka. sekarang adik-adik saya udah sukses semuanya tapi dulu saya biayai adik-adik bahkan kakak saya sampai sekarang dia nggak menikah kerjanya kayak serabutan dulu dong jadi dulu saya begitu lulus kuliah lalu bekerja bantu kakak, adik-adik, ayah dibantu, ibu dibantu, gitu ya. Sebenarnya juga nggak nggak sedih-sedih banget sih, nggak menderita, tapi masih ada perasaan bahwa itu kayak kayak beban saya, gitu ya. Belum lagi mulai punya panti asuhan, ya. Waktu perang Ambon itu saya nampung 40 anak tuh. awak ke Jakarta saya ditelepon, Mas bisa nampung berapa nih, gitu udah. Ya saya punya villa 16 kamar, udah lima puluh empat waktu itu tampung udah bahkan tuh ada ada ada yang akhirnya ketemu oh orang di Bekasi kakaknya di mana kamu ikut sini aku kakak kamu gitu tuh dipilih-pilih lagi sampai yang nggak tahu keluarganya di mana masih ada 30-an, itu dari mereka dibawa ke Jakarta pas 1 SD sampai saya sekolahkan dulu SMA jadi mudah, kayak bebannya tambah banyak lagi tapi lama-lama saya menikmati sih bukan beban tapi itu pun masih frozen shoulder, ya belum lagi saya mulai bangun sekolah di pedalaman namanya di Mentawai ya satu sekolah dua sekolah tiga sekolah tiap tahun dua dua dua satu sekolah ratusan juta ya terus ya lebih 30 sekolah sih beda. bukannya bangun ya setiap bulan dari tahun 98, puluh delapan mensubsidi biaya operasional nggak masalah senang hati tapi tetapinya dua ribu sembilan belas kan saya bangkrut nah begitu bangkrut Bangkrut, utang 17 miliar, 240 miliar habis. Bus, ludes. Saya 2019 sampai 2021, dalam 2 tahun hilang 240 miliar lebih Lalu malah utang 17 miliar. Nah saat itulah kayak beban. Kenapa beban? Saya bukan saya sih, saya sendiri sama istri berdua pasti bisa makan lah. Kita banyak diundang ceramah ke sana kemari Kita juga sudah tua, mau makan berapa banyak sih? Sudah tua tuh kan sama tuan, giginya dicabut. Satu cabut dua, gitu ya, biar nggak bisa makan banyak banyak. Pak, saya kalau punya banyak banyak capek. Ya udah, jangan banyak banyak. Pak, saya nggak bisa makan keras. Itu giginya tuhan dicabut sama tuhan, biar nggak bisa makan keras lagi. Makan yang lebut. Sudah tahu makan berapa banyak sih gitu ya? Tapi yang saya pikirin ini, sekolah di pedalaman udah sekitar 30. Setiap bulan saya harus subsidi biaya operasional. Nah itu kayak jadi beban. Begitu jadi beban, punggung saya sakit, ya tapi sekarang sembuh ya sejak mulai berpikir itu bukan beban. Tuhan, terima kasih hidup saya mulia saya bisa mensubsidi banyak sekolah di pedalaman walaupun bangkrut ngelukis pun jadi juga disumbangkan toh saya juga nggak bisa bawa ke surga itu duit lukis sumbangin lukis sumbangin ya apalagi sekarang anak-anak saya ikut-ikut nyumbang ah seneng banget saya ya saya nggak ah sembuh lagi ya nggak ada lagi yang namanya frozen shoulder jadi saya ini bukan ngajari sebenarnya praktek juga gitu ya dan sudah sembuh nih dulu selain frozen shoulder tangan kiri ini gergingan melulu gitu ya wah begitu mindset diganti nih bener loh hilang hilang karena <gadanya> bingung sendiri kenapa gergingannya hilang ya kemarin sudah olah nafas, saya pikir makin lama makin hilang tapi dipercepat ketika mindsetnya diganti jadi Ya, kita akan bersama-sama menuju kesehatan, ya. Saya stop rekamannya.